USD Swiss Frank bullish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD Swiss Frank terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Swiss Frank sedang terkoreksi dari area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swift terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.98803 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.98275. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.